Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, nama budaya, salam sehat untuk kita semua pada pagi hari ini. Rekan-rekan media kembali kita bertemu secara daring pada press briefing hari ini, 5 Agustus 2022, atau satu hari mundur dari jadwal biasanya, hal ini semata-mata adalah untuk mengakomodir secara maksimal berbagai topik yang diajukan untuk dibahas dengan menghadirkan narasumber yang paling berkompeten di bidangnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan indikasi topik untuk disampaikan pada press briefing pada pagi hari ini. Topik-topik pertanyaan tersebut akan saya bacakan di awal sesi tanya jawab. Ya, rekan-rekan media seperti biasanya press briefing difasilitasi oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri, Bapak Duta Besar Duta Besar Teuku yang kali ini menghadirkan narasumber pendamping. Yang pertama adalah Dirjen Kerjasama Multilateral, Bapak Duta Besar Tritariat, live dari New York. Lalu juga ada Watapri New York, Bapak Duta Besar Arman Nashir Direktur Perlindungan WNI, Bapak Yudha Nugraha, live dari Kamboja. Lalu ada Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Oshu Serpa G20 Indonesia, Bapak Hari Prabowo juga ada Direktur Sekdilu Dilu, atau Sekretaris Bidang Tim Percepatan pemilihan Ekonomi, Ibu Lintang, para Mita Sari atau Mbak Mita, ada Direktur HAM dan Kemanusiaan, Bapak Habib, juga Direktur KIDS, Bapak Caka Awal, Live dari Roma. Dan untuk efektifnya, oh iya, juga hadir bersama kita seperti biasa, Direktur Informasi dan Media, Bapak Hartio Harkomoyo Dan baiklah, untuk efektifnya acara ini, kita langsung saja mendengarkan paparan dari para narasumber kita. Yang pertama, saya akan undang, Direktur Pelindungan WNI, Bapak Yuda Nugraha yang akan segera harus mengejar pesawat hari ini. Jadi saya berikan kesempatan pertama kepada Pak Yuda Nugraha untuk menyampaikan paparannya terkait diplomasi Indonesia mengenai perlindungan WNI. Kepada Bapak Yuda, dipersilahkan. Terima kasih Mas Apung yang kami hormati Bapak Jubir, Bapak Dijen Kerjasama Multilateral, teman-teman Kemlu dan juga teman-teman media. Ada tiga hal yang ingin coba uh, kami update kepada teman-teman media. Ya, pertama, tentunya uh, terkait dengan penanganan warga negara Indonesia yang mengalami masalah uh, penipuan online scam di Kamboja. Uh, dapat kami update kepada teman-teman semua bahwa kemarin Ibu Menteri Luar Negeri telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Kamboja. Ini adalah pertemuan kedua dengan pejabat uh, Kamboja. Yang pertama pada hari Selasa yang lalu. Ibu Mendu juga telah bertemu dengan kepala kepolisian Kamboja. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Ibu Mendu, ada tiga hal. Pertama adalah permintaan untuk bisa melakukan percepatan repatriasi para WNI yang menjadi korban penipuan online scam. Yang kedua adalah terkait dengan penanganan kasus-kasus serupa yang mungkin masih ada, yang mungkin masih ada. Dan kita mencatat bahwa angkanya terus bertambah uh, dari hari-hari ke hari. kalau yang kalau teman-teman uh, ikuti uh, sejak awal, awalnya laporan yang kita terima ada 53 dan kemudian kita setelah kerjasamakan uh, hingga hari ini menjadi 129 129 yang telah diselamatkan di uh, KBRI nah kemudian uh, langkah ketiga adalah langkah penjaga jadi ada tiga hal, percepatan kemudian penanganan kasus-kasus yang serupa, dan yang ketiga adalah langkah-langkah pencegahan. Nah, secara khusus, Ibu Menteri luar Negeri juga mendorong perkepatan penyelesaian perundingan nota kesepahaman antara Indonesia dan Malaysia dengan Kamboja terkait dengan pemberantasan kejahatan lintas batas. Nah, dalam hal ini sudah disepakati untuk segera bisa mempercepat proses perundingan tersebut, Uh, diharapkan uh, nota kesepahaman ini menjadi dasar bagi kerjasama yang lebih erat antara Indonesia dan Kamboja. Utamanya pertama terkait dengan langkah-langkah pencegahan, kedua terkait dengan langkah-langkah perlindungan terhadap korban, yang ketiga terkait dengan penegakan hukum (prosecution) dan yang keempat terkait dengan harmonisasi kebijakan (policy coherence) antara. Indonesia dan Kamboja sehingga kasus-kasus uh, dugaan TPPO dapat kita tekan seminimal mungkin. Uh, dalam hal ini uh, Menteri Dalam Negeri Kamboja uh, menyambut baik bahwa hal, hal yang sudah disampaikan uh, Ibu Menlu ya, dan mendukung proses percepatan repatriasi dan juga uh, percepatan uh, penyelesaian MOU dan juga penanganan kasus-kasus serupa. Nah uh, sebagai hasil konkret uh, pada pagi hari ini. Akan uh, dipulangkan 12 warga uh, negara Indonesia yang uh, menjadi korban penipuan online scan. Ini adalah tahap pertama, ya, tahap pertama sebagai hasil konsep pembahasan kemarin. Uh, memang ada kendala yaitu keterbatasan flight. Ya, keterbatasan flight yang uh, sudah banyak yang sudah full book. Namun uh, yang paling cepat yang bisa kita lakukan permulangan adalah pada hari ini untuk 12 orang. Kita utamakan adalah kelompok rentan, utamanya adalah uh, perempuan. Nah pasca ketibaan pasca ketibaan di Indonesia yang Insya Allah akan tiba nanti malam, Kemlu uh, telah melakukan koordinasi uh, dengan kementerian lembaga terkait, utamanya untuk rehabilitasi dan reintegrasi uh, korban akan dikerjasamakan dengan Kementerian Sosial. Jadi 12 orang tersebut akan uh, diinapkan uh, sementara waktu di rumah perlindungan trauma center. Dan yang kedua terkait dengan penegakan hukum, uh, kami telah bekerjasama dengan baris krimpol dan uh, delegasi. Uh, pada saat pertemuan dengan Mendagri dan juga Kepala Kepolisian juga hadir uh, Kepala bar uh, Polri, uh, Wakaba Intelkam Polri dan juga SES NCB uh, Polri. Uh, itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan update uh, penanganan warga negara Indonesia korban penipuan online scam di Kamboja. Nah yang uh, kedua uh, terkait dengan proses deportasi dari Malaysia. Uh, dapat kami sampaikan bahwa Menyikapi berbagai macam informasi yang kita terima mengenai kondisi di detensi imigrasi yang ada di Malaysia yang kita terima informasi bahwa terjadi over capacity dan juga situasi sanitasi yang kurang memadai di sana. Kemudian kita melakukan langkah-langkah konkret, yaitu langkah percepatan proses deportasi warga negara Indonesia yang ada di detensi di Malaysia beberapa saat yang lalu kita sudah fasilitasi untuk uh, pemulangan uh, uh, warga negara kita yang ada di detensi negasi yang ada di Tawau menuju ke dan uh, kemarin kemarin uh, sore juga telah tiba 192 wni kita yang ada di detensi yang berada di wilayah Semenanjung Malaysia 192 ini kita prioritaskan untuk warga negara kita yang berasal dari kelompok Rentan, utamanya adalah uh, perempuan uh, dengan anak, perempuan dengan bayi, uh, orang uh, lansia, dan juga warga negara kita yang uh, sakit. Dan alhamdulillah uh, telah tiba di uh, Tanah Air di Soekarno Hatta uh, tadi malam. Dan uh, ini merupakan salah satu bagian uh, dari pembahasan antara Indonesia dan Malaysia, sebagaimana teman-teman ikuti. Tanggal 27 dan 28 Juli yang lalu telah diadakan joint working group Indonesia Malaysia terkait dengan implementasi penempatan pekerja migran Indonesia sektor domestik ke Malaysia. Nah, salah satu poin yang diangkat oleh delegasi Indonesia pada pertemuan tersebut adalah proses percepatan. Deportasi WNI yang ada di berbagai detensi negasi di Malaysia. Dalam proses deportasi ini, fasilitasi percepatan ini kami bekerjasama dengan Kemenko PMK, dengan Kemenaker, Kemensos, Kemen Otoritas Bandara, Angkasa Kura, BNP, BP2MI, dan juga Kementerian Lembaga lainnya. Hal yang ketiga yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman semua adalah penanganan 6 ABK kita yang stranded di kapal MV Sky Fortune yang ada di Tabaco Filipina. Dapat kami sampaikan bahwa kasus ini telah ditangani oleh KBRI Manila sejak Maret 2022. Ada uh, uh, ruku kita yang bekerja di sana, ya, dan uh, mereka telah tinggal uh, berbulan-bulan di atas kapal dan tidak dibayar gajinya. Langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh KBRI Manila sejak uh, bulan Maret yang lalu adalah... Meminta otoritas Manila, otoritas Filipina untuk segera merepatriasi ABK kita. Kemudian kita meminta bantuan perawatan kepada salah satu ABK kita yang sakit dan juga dukungan logistik. Kita juga telah melakukan akses konsuleran kepada teman-teman guru kapal, di atas kapal. Kita juga melakukan family engagement kepada keluarga yang ada di Indonesia. Ya, kemudian berbagai macam upaya koordinasi juga terus dilakukan dengan otoritas tempat untuk mempercepat proses repatriasi. Ya, dan termasuk juga kita mendorong agar kapal tersebut yang ada di wilayah Talbako bisa segera dipindahkan ke wilayah yang lebih aman eh, di luar jalur eh, Taipun. Nah ada beberapa tantangan memang yang kita hadapi. Pertama, eh, para kru kapal kita ini tidak memiliki mining agency karena mereka Sign on naik di atas kapal tidak prosedural mereka naik di atas tengah laut di perairan Batam sehingga mereka tidak memiliki manning agency yang bisa kita minta bertanggung jawabannya. kemudian uh, ada juga tuntutan ganti rugi uh, gangguan pengiriman kapal uh, di mana kapten kapal dianggap uh, bertanggung jawab terkait dengan hal ini dan kemudian dan kemudian uh, kapal yang berada di wilayah tabako di mana wilayah ini bukan wilayah yang designated untuk pergantian truk hmm. atau uh, crew chain. Nah uh, terkait dengan hal ini, uh, update terakhir yang dapat kami sampaikan bahwa per tanggal 2 Agustus kemarin, otoritas Malaysia/otoritas uh, Filipina telah menyampaikan informasi kepada kbri Manila bahwa mereka tengah mencari uh, lokasi untuk bisa memindahkan kapal. Sehingga proses crew change atau pergantian kru bisa segera dilakukan, kemudian pemberian logistik juga lebih mudah dilakukan, dan penanganan kesehatan bagi para kru juga lebih mudah dilakukan. Dan mudah-mudahan kita bisa melihat beberapa perkembangan baik dalam beberapa waktu ke depan. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman media sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur Yuda. dan seperti saya sampaikan tadi kepada rekan-rekan media kenapa Direktur Yuda juga akan segera uh, mengejar pesawat dan tidak bisa mengikuti press briefing hari ini hingga akhir press briefing. Hmm. Jadi sekiranya rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan terkait tiga hal tadi yang disampaikan oleh Pak Yuda, silakan disampaikan via chat box nanti akan saya prioritaskan untuk dibacakan di awal uh, question and answer. Dan kini kita Uh, undang narasumber kita selanjutnya, yaitu Bapak Dirjen Kerjasama Multilateral, Bapak Duta Besar Tri Taryat, live dari New York, untuk menyampaikan beberapa update yang sedang dipengaruhi di sana kepada Pak Dirjen. Dipersilakan. Terima kasih, Mas Apung. Saya tidak akan panjang-panjang karena biar memberi kesempatan, Pak Yuda, untuk dapat mengejar pesawatnya sesuai dengan janji kami dari delegasi Indonesia ke sidang ke-10 review conference dari perjanjian non proliferasi nuklir. Kami ingin share pada teman-teman media perkembangan yang ada dalam minggu pertama sidang yang masih berlangsung, akan masih berlangsung hingga tanggal 29. Sidang dibuka oleh Sekjen PBB dan beliau menekankan tiga poin penting yang bisa kami share. Pertama, penguatan norma penentangan penggunaan senjata nuklir dan diperlukannya langkah-langkah taktis dan konkret. Perucutan senjata adalah satu-satunya jaminan untuk dunia yang damai, dan penggunaan nuklir tujuan untuk tujuan damai sebagai katalis guna memajukan uh, sustainable development goals. Selanjutnya, Dirjen dari Badan Energi Atom, uh, Atom Internasional. Menekankan juga, dan ini menarik terkait dengan paper Indonesia yang kita bahas minggu lalu, adalah bahwa IAEA menegaskan perlunya pengaturan kapal selam bertenaga nuklir dari aspek teknis, teknis untuk menjaga integritas isu non-proliferasi. Selain itu, eh, perdebatan umum telah diselesaikan tadi eh, siang waktu New York, lebih dari 130 negara menyampaikan pandangan, termasuk beberapa yang menonjol. Pertama adalah kecaman dari negara-negara atas agresi Rusia ke Ukraina. Kemudian isi-isi sensitif lainnya juga dibahas, termasuk isu nuklir Iran, semenanjung Korea, dan perjanjian AUKUS antara Australia, Amerika, dan Inggris. Pada kesempatan sidang ini di hari kedua, kami selaku ketua delegasi Indonesia menyampaikan pernyataan nasional yang pada pokoknya menyampaikan pentingnya untuk mengajukan aksi konkret untuk perlucatan senjata termasuk memperkuat arsitekturnya, memajukan penggunaan teknologi untuk tujuan damai dan sekaligus mengenalkan proposal Indonesia terkait dengan kapal selam bertenaga nuklir. Pada kesempatan empat eh, hari ini pun kami telah bertemu dengan 15 negara-negara eh, sahabat, kemudian dengan eh, kelompok dari gerakan non-blok, organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat internasional maupun think tank. Pada pokoknya rangkaian pertemuan tadi ditujukan untuk permintaan dukungan bagi proposal Indonesia kemudian juga menekankan bahwa posisi kita untuk memajukan pilar utama perjanjian non-proliferasi nuklir secara seimbang, serta pentingnya menjaga nilai-nilai multilateralisme guna tercapainya satu hasil persidangan yang dapat diterima secara konsensus. Pada akhirnya kami memperoleh kesan bahwa tidak ada satupun negara yang menyampaikan keberatan atas proposal Indonesia, Uh, mulai sore tadi, waktu New York, uh, pertemuan telah mulai mengarah kepada komite-komite tertentu, dimulai dengan komite terkait perluistan senjata. Uh, mulai minggu depan, akan dibahas uh, juga dalam konteks komite uh, non-proliferasi, dan selanjutnya komisi penggunaan nuklir untuk tujuan damai. Demikian, barangkali, uh, update dari New York. Terima kasih teman-teman media, saya serahkan kembali ke Pak Mas Apung. Silakan. Terima kasih Bapak Duta, Duta Besar, Terita Ya, Kini saya undang eh, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Bapak Duta Besar, Tepu Faizasya, yang akan memberikan update terkait eh, berbagai hal yang ditangani Pak Dubes sebagai Dirjen IDP, Informasi dan Informasi Publik, kepada Bapak Duta Besar, Tepu Faizasya, dipersilakan. Eh, terima kasih Mas Apung, rekan-rekan eh, media yang Berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi bagi Pak eh, Dirjen Multilateral yang saat sekarang sedang berada di New York dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Dalam kesempatan yang baik ini, saya hanya akan mengangkat satu isu yang bukan isu lah katakanlah satu kegiatan di lingkungan Dirjen IDP yang mungkin menarik bagi rekan sekalian sebagai penggiat media karena menyangkut isu literalis literasi uh, digital diplomasi uh, isu-isu digital dan teknologi komunikasi. Mungkin teman-teman masih ingat bahwa uh, di uh, akhir tahun 2021 lalu, tanggal 16 November 2021, uh, Kementerian Luar Negeri telah menyelenggarakan apa yang disebut dengan International Conference on Digital Diplomacy, yang temanya pada waktu itu adalah Unmasking Digital Diplomacy in the New Normal. Uh, untuk menindaklanjuti berbagai uh, uh, usulan atau rekomendasi dari pertemuan tersebut. Kementerian luar negeri di paruh pertama uh, Agustus tahun 2022 ini akan menyelenggarakan apa yang kita sebut dengan Regional Workshop on Digital Diplomacy, the essence of information and communication technology for government leaders secara virtual pada tanggal 1 hingga 12 Agustus. Uh, memang tujuan dari workshop adalah memberikan uh, peningkatan kapasitas dan juga terkait inklusivitas dalam hal digital. Dengan demikian, ini salah satu dari realisasi dari Bali Message yang tetap dikeluarkan dalam ICD di tahun lalu. Pejabat negara, pemerintah, dan khususnya wilayah di kawasan Pasifik kita prioritaskan untuk ikut dalam workshop tersebut, yaitu di antaranya dari Kepulauan Cook, Negara Federasi Mikronesia, Fiji, Kiribati, Kaledonia Baru, Nauru, New, Palau, Papua Nugini. Polis, Polinesia, Prancis, Republik Kepulauan Marsal, Samoa, Kepulauan Solomon, Timor Leste, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu. Workshop ini merupakan hasil kerjasama Kementerian Luar Negeri dengan Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kominfo. Nanti apa di saat pembukaan workshop, wakil-wakil dari negara ICDD diharapkan akan turut hadir di antaranya adalah Australia, Brunei Darussalam, Kamboja, Chile, China, Fiji, Finland, India, Jepang, Laos, Malaysia, New Zealand, Philippines, Republic of Korea, Singapura, South Africa, Thailand, UK, USA, dan Vietnam. Teman-teman sekalian, demikian sekedar pemberitahuan awal saja. Ini memberikan menggarisbawahi lagi bahwa kita konsisten dalam upaya memajukan digital diplomasi dalam kerangka internasional, sekarang kita berfokus pada kawasan Asia Pas Pasifik dalam hal ini. Saya kembalikan ke Mas Apung, silahkan Mas Apung. Terima kasih Pak Dirjen. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa eh, di samping dua, tiga pembicara utama tadi, kita hadir juga bersama kita, eh, khusus Serpa G20 Indonesia, Bapak Hari Prabowo, Sekretaris Bidan PPPE, Ibu Lintang, Paramitasari, Direktur Hamdan Kemanusiaan Pak Habib serta Direktur Kids Pak Caka awal dari Roma. Sekiranya ada hal-hal atau informasi yang ingin dimutahirkan terkait dengan bidang-bidang bidang yang ditangani, saya persilahkan. Um, Oke, okay, Pak ya. Abung. Terima kasih Mas Abung, selamat pagi Pak uh, Jubir, selamat malam Pak Dirjen Klatra rekan-rekan Kemdur, rekan-rekan media. Uh, Izin untuk memberikan sedikit update mengenai perkembangan presidensi G20 Indonesia. Uh, jadi, sejak kick-off presidensi pada tanggal 1 Desember uh, tahun lalu hingga bulan ini, Agustus 2022 telah berlangsung 372 pertemuan dari total 446 kegiatan yang direncanakan. Dari angka itu, untuk uh, main meetings atau pertemuan-pertemuan resmi telah terlaksana 151 pertemuan dalam hal ini 78 persen dari total 193 pertemuan yang direncanakan. Sementara untuk kegiatan side event serta road to G20 telah terlaksana 179 kegiatan atau 70 persen dari total acara. Untuk bulan Agustus sendiri tercatat telah dan akan berjalan 46 kegiatan yang mencakup kalau untuk Finance Track ada Uh, pertemuan keempat, Sustainable Finance Working Group. Untuk track ada Pertemuan Development Working Group, Health Working Group, Education Working Group, Energy Transition Working Group, Digital Economy Working Group, Joint Environment Deputy Meeting, and Climate Sustainability Working Group Meeting. Joint Environment and Climate Ministerial Meeting, serta Ministerial Conference on Women Empowerment. Jadi akan ada sejumlah pertemuan tingkat Menteri juga. Sementara untuk engagement group, antara lain akan berlangsung Urban 20 Mayor Summit, serta SAI atau Supreme Audit Institution 20 Summit. Highlight of the week, untuk engagement group Ting 20 yang merupakan pengelompokan think tank dari negara G20 telah berlangsung pertemuan task force yang keenam mengenai global health security, kemudian uh, untuk uh, Empower yang merupakan inisiatif pemberdayaan perempuan G20, telah berlangsung uh, plenary meeting yang ketiga, uh, serta side event mengenai the future of work, accelerating opportunities and challenges for women in the world of work and business di Jakarta, Uh, third Education Working Group juga sudah terlaksana dan juga yang sudah terlaksana juga adalah Second Agriculture deputies Meeting, pertemuan uh, para uh, Dirjen uh, Kementerian Keuangan sudah terlaksana, uh, kemudian juga Education Working Group juga sudah terlaksana. Uh, yang uh, akan segera berlangsung, uh, apa namanya, uh, minggu ini uh, antara lain adalah situasi 20 Policy Dialog Demikian um, update dari kami, Pak Apung. Kami kembalikan kepada Pak Apung. Terima kasih. Uh, mohon izin Pak jubil kita akan akhiri press briefing uh, mingguan pada kali ini, karena waktu juga sudah hampir habis. Dan dengan demikian, tadi press briefing mingguan Kementerian Luar Negeri telah kita Laksanakan, terima kasih kepada juru bicara Kementerian Luar Negeri, Bapak Duta Besar Teguh Kaisasha beserta Ibu Bapak Narasumber pendamping, yaitu Bapak Duta Besar Tariyat Dirjen Kerjasama Multilateral, Bapak Duta Besar Armananta Nasir, Kota Pri New York, ada Ibu Lintang Paramitasari, Direktur Sekdilu, Sekretaris Bidang TPPE, juga kepada Bapak Yuda Nugraha yang saat ini sedang boarding, ada Bapak Hari Prabowo atau Pak Dirbowo, Uh, Koshu Serpa G20 Indonesia, ada Pak Habib, Direktur Hamdan Kemanusiaan, serta Bapak Caka Awal, Direktur Kips. Dan terima kasih juga atas kehadiran rekan-rekan semua dan bantuan dari rekan-rekan media yang telah turut andil penting dalam mengedukasi masyarakat Indonesia mengenai polubri dan kegiatan diplomasi Indonesia. Dokumentasi press briefing seperti biasa akan kami sampaikan pada saluran komunikasi reguler kita pada kesempatan pertama. Baiklah, acara press briefing ini saya akhiri. Salam sehat untuk kita semua. kita bertemu kembali dalam price briefing yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om. Salam sehat untuk semua.